aku sayang kepadamu aku sangat mencintai dirimu ku ingin selalu bersamamu sampai Namun semua telah berubah kau tega ya nanti cinta Hancur semua kisah cinta kau dan aku selama ini Harapanku pun halus karenamu Cinta kau telah menorehkan luka, pergilah kejarlah asamu, hancur semua kisah cinta kau dan aku selama ini. Harapanku pun karenamu karenamu Semuanya sia-sia Hancur semua Kisah cinta kau dan aku selama ini Harapanku pun langus karenamu Semuanya tiada tiada.